Wah! Wow. Halo! Halo! Woi, gila-gila lagi, gila. Nak. Wow. ini di singkal track. Wah, uh, tahu. Tembon banget keadaan di jalannya. Wah. Lihatkan dulu. Sssap. Oh, eh. Kumaha deui ya? <tum> Makana Terima kasih hey. telah <laughs> sabar baru ya kan? Oh <laughs> himbun di sini mah aduh gas gas gas Ada ini. Oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. Salah <laughs> Bukan yang ini ya? Mungkin pemahaman kita berbeda Bukan yang ini bukan yang yang barus. Hah? Oh Iya, ya iya, ya, ya, ya. bener yuk yuk di Gue sepatut Gue jak Ah. Kuat eh. Aduh. Oh, ini mudun apa nanjak? Habis ini mudun, habis di sana itu. Oke, langsung, langsung. Yuk. Ya, yuk. Sini, nomor dulu. Yang lain oke, okay, siap rolling tuh. kira-kira kelak, -kira. Kira -kira. Kira -kira. ada, ada dua jalur. Sama ini alur ya? Oh, yang ini curam, yang itu enggak curam. ah Awas, tanggal bang 當大了, dao Hah? Kawan. Berutu depan. Hatiyo gimana? Yo bro, gila ini treknya keren pisan first time di ya, ya. sini. Gila ini galau galan. Di ini trek terakhir berarti ya? Iya. habis ini. ya Abis ya. ini. Yang paling keren. Balik lagi ke trek ini. Gila tadi trek di atas ya sempet jatuh. Tapi dia kambek, okay. Das. Yes. <laughs> yo. Ini kondisi tergini. Banyak jamuk. Banyak nyamuk Yuk yuk. Lanjut lanjut lanjut lanjut Mana tadi lokal boy Kui kui kui. Yo, yo. Kang kang. tanggal pisang aduh aduh aduh, aduh. saat bola lepas eh. saya <laughs> kemana? ah, mana? ayo terus Anjir oh, kalau lebih depan mah, kita tinggali. Kata nyali. Aduh. Aduh. Munden, Bu. Bisa aja, ya, Mang Dani. Nemu jalan, kota, kota, kota, kota, kota. sudah hampir selesai, kota, kota. lurus. Lurusan bisa itu? Asal ayah jalan. Ya, oh. <tuk> Akhirnya nemu jembatan. Aduh, aduh, aduh. aduh, aduh, aduh. aduh, aduh. Karena nyasar jadi kita dipanggul dulu ini guys selesai oh, ya, juga yeah. Oh kita mah nggak di sini ya, dulu padam ya. Susana lagi ya. sana itu ya. ya <tutup> <tutup> <tutup> finisher hari ini. haus pokoknya alhamdulillah eh ya, alhamdulillah hari ini riding bareng Tio lumayan Awalnya ketapa hari ini ya. the best, terbaik, world world suatu right. kehormatan bagi Bias. saya buat narik Ateo sami sami suatu kehormatan bagi saya bisa riding bareng-bareng kalian oke okay. the best, sehat selalu pokoknya next kita riding bareng siap kaskan hahaha luna